Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin Wa ala adik wa sahbihi ajuna'in Suatu saat Setelah saya ngisi pengajian di Sebuah masjid Ketika pulang saya diantar oleh Salah seorang jamaah pengajian Dia bercerita tentang pengalaman dia yang unik tapi menyedihkan kata dia pernah suatu saat saya berpergian kata dia dari rumah menuju ke suatu tempat dikenah perjalanan pulang saya kemaleman sehingga karena terbiasa untuk menunaikan sholat berjamaah maka saya pun mampir sebuah masjid masjid yang cukup besar cukup megah saat itu sudah masuk waktu maghrib sampainya di masjid ternyata lampu belum dinyalakan maka dia pun menyalakan lampu yang ada di masjid tetap, tetap, tetap dia nyalakan setelah dia nyalakan dia mau azan, tapi jangan-jangan ada mau Akhirnya dia tunggu. 1 menit, yang menit sampai 5 menit ditunggu. Yang tadi ada yang azan. Akhirnya wah ini mungkin mau lagi kemana. Akhirnya dia yang azan. Ya, Allahu wah, Allahu Akbar Dia aku azan sampai selesai. Ketika dia selesai azan ditunggu kok gak ada yang datang. kemudian setelah selesai agan dia, oh kalau gitu saya sholat sunnah dulu dua rakaat sholat keblia, ya. maghrib sholat 2 rakaat, siapa tahu ketika tenang sholat, nanti ada yang datang. sholat sholat 2 rakaat, selesai sholat gak ada yang datang juga sebenarnya dia komat dia ya? komat Ya pikir biasanya kalau orang itu ke masjid kalau udah dengar komat, mereka akan lari, -lari kalau udah dengar komat. Hanya dia benar dia komat. Allah, Allah akbar Allah akbar sampai akhir. Inilah ilah. Ilallah. Tengok kanan kiri belakang, tidak ada tanda tanda kehidupan juga nggak ada yang datang. Dia pikir oh kalau kayak gitu biarlah saya mungkin dimulai sholat dulu biasanya nanti tengah-tengah sholat ada yang datang. Setengah tengah, -tengah solat ada yang datang, siapa tahu ada yang jadi makmum. Benar? dia solat. Solat, satu dua rakaat dapat. Begitu dapat satu rakaat masuk rakaat kedua, ternyata pintunya digedor. Dor dor, dor, dor, dor, Alhamdulillah nih ada teman kata dia. Alhamdulillah ada teman. Dua rakaat, tiga rakaat selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika dia nengok ke belakang Ternyata gak ada siapa-siapa Di belakang gak ada siapa-siapa Akhirnya dia agak gemeter juga Burukuduknya yang tadi bisa-biasa mulai merinding Wah ini jangan-jangan Siapa tadi yang terkenang itu? Akhirnya mungkin dia tidak sempat sholat sunnah Karena sudah terlanjur takut Dia tinggalkan itu musyid Kemudian dia segera Masuk mobilnya Sebelum dia pulang, dia mampir ke warung minum nah, di situ, jajan Ketika dia mampir di warung itu Dia iseng bertanya kepada yang punya warung Bu, itu mesti situ uh, ada yang sholat di situ? Uh, tadi bapak sholat di situ? Iya Gimana pak? Ada apa? Ada apa di situ? Ya biasa aja, saya sholat sendirian borongan kerja borongan azan sendirian sholat sendirian eh, azan sendirian koma sendirian imam makmum sekaligus borongan kerja borongan biasanya sholat di situ biasa masa tidak ada apa, -apa? ya tidak ada apa apa cuman tadi ketika lagi sholat itu di tengah-tengah sholat ada yang gedor pintu do, do, do, do. kata orang tersel, kata si pemilik warung nah itu masalahnya itu masalahnya kenapa pada nggak sholat di situ Loh, kenapa emang itu masjid angker Itu masjid angker Ketika saya dengar kata-kata itu Subhanallah Kalau ada masjid Rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Berubah menjadi Tempat yang angker Itu salah siapa? Salah setannya Atau salah manusianya Hah? Jelas salahnya manusia Salah siapa lagi kalau bukan salahnya manusia? Itulah kondisi masjid kaum muslimin Kalau seandainya kaum muslimin dipacu Dimotivasi mereka Untuk iuran bangun masjid Untuk iuran merehab masjid Masya Allah Semangat sekali mereka luar biasa Langsung mengacungkan jari saya, semennya Yang lain mengacungkan jarinya, saya, keramiknya, semuanya mengacu saya kusennya, saya pintunya, saya gentengnya. Giliran suruh bangun, gulur, giliran suruh ngeriak masjid, semuanya berada di garda yang terdepan. Setelah jadi, giliran ngisi masjid, abang kata semuanya mundur ke belakang, belakang sendiri. Inilah kenyataannya yang ada. Saya bukan sedang mengatakan jangan bangun masjid, saya bukan sedang mengatakan jangan riak masjid. Tapi janganlah cukup sampai di situ. Kita itu dituntut bukan hanya untuk membangun masjid. Tapi kita juga dituntut untuk memakmurkan masjid. Sejauh mana kita memakmurkan masjid? Kita, manusia yang ada umurnya, yang sudah tua-tua. Sekarang yang diisi masjid, coba lihat. Nah, udah batuk-batuk, udah bungkuk-bungkuk. Nah, udah peyot peyot Anak-anaknya pada kemana? Kalau mereka yang tua-tua ini sudah mati, siapa yang mau melanjutkan masjidnya? Maka mari kita berusaha untuk mengajak anak-anak kita, untuk mengajak putra-putri kita ke masjid. Ya. Supaya apa? Supaya ada generasi penerus yang akan mengisi masjid kita. Sehingga masjid kita tidak berubah menjadi masjid yang angkar seperti masjid tadi. Anda ingin supaya masjid di kampung Anda, tidak berubah menjadi masjid yang angkar. Ajaklah putra-putra Anda untuk ke masjid bersama Anda. Tentunya, jangan sampai Anda hanya mengajak putranya ke masjid, sedangkan Anda sendiri enak-enak nonton TV di rumah atau enak-enak untuk bersantai di rumah. Jangan sampai masjid Anda menjadi masjid yang angker. Semoga sedikit ini yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. والله تعالى أعلى وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستطرق وآخر رأوانا الحمد لله